GBPUSD bearish; berpotensi rebound. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBP/USD sedang berkonsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUSD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.24810 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25574. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212